Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi produk yang kita cari tidak muncul di pencarian Shopee. Nah, seperti apa contohnya? Jadi seperti ini, teman-teman. Saya contohkan di sini saya mencari produk vape seperti ini. Oke dan sini tidak muncul hasil pencariannya dan ada tulisan hasil tidak ditemukan Mohon coba kata kunci yang lain atau yang lebih umum Dan di sini saya menggunakan aplikasi Shopee versi Android Nah lalu bagaimana cara mengatasi hal seperti ini Jika kita ingin mencari satu produk barang yang tidak muncul di aplikasi Shopee Caranya seperti ini teman-teman Pertama kita buka dulu Google Chrome atau browser yang lainnya Kemudian di Google Chrome ini kita pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas seperti ini. Kemudian di sini kita pilih aktifkan atau checklist situs desktop seperti ini. Oke setelah ini kita masuk ke halaman website Shopee yaitu shopee.co.id seperti ini. Kemudian klik ok. Lalu di sini kita akan diarahkan ke Shopee versi web. Kemudian di sini kita langsung cari saja produk yang tidak muncul di aplikasi Shopee Nah oke teman-teman jadi menggunakan cara ini berhasil memunculkan produk yang tidak muncul tadi Nah jadi kesimpulannya adalah produk tadi tidak akan muncul pada Shopee versi aplikasi Sedangkan di website Shopee itu masih akan tetap muncul seperti ini teman-teman Oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh